Gara-gara kamu saya itu kapok, nyuwok-nyuwok, anak-anak kecil itu Bukan saya Bukan saya, teman-temanmu ya, ya, Iya, sama seprofesi Iya, seprofesi Saya sampai capek gara-gara, karena tengah malam, jam 1, jam 2 Mau istirahat, anak nangis Itu saya sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli alai syaitina Muhammad al-Fatih lima ubilik wal khatimi lima sabak wal nasil haqibil haq wal wa haji ila syilal um sytaqim salallahu ala ala ala salli haq wa terima daril la hula wa la kuadaila billah mabadu dan sekalian dirahmati Allah dengan mengharap rahmat dan rindanya Allah pada malam hari ini, abah atau al fakir ini memohon kasih sayangnya Allah atau welasikus di Allah dan kedekatnya Rasulullah juga kedekatnya Rijalul -Baib, Baib untuk dihadirkan jin yang biasa datang waktu surup atau waktu maghrib. Yang mengganggu anak kecil dan ibu hamil, dan dengan bisa lihat di hadis ini sudah dijelaskan. Dan itu biar lebih jelasnya kita mulai saja. Kedarkan umur siang biasa. Mas Allah. Mas Allah. ada motornya bagi ini, bagi ada motor. Komunikasi. Selamat malam. Yang siapa ini? Hmm? Oh yang. Oh yang. Hmm. Oh yang. Oh yang. sampai datang ke sini. Hmm? Tugas apa? Pas sampai biasanya apa ini? Siapa? Dari pasang ke sini, bisa bang, setuju terus. Tugas semua, apa tugas semua? Ini, ah? Nakut-nakuti. Nakut-nakuti siapa? Hmm, beban. Kamu datamu jam berapa biasanya? Waktu apa? Waktu matahari hari, waktu hari. Makota Namanya Buanya Umu Sepian enggak? Kamu anak Mas Sepian. Iya. Koyang. Koyang. Umu Sepian to Umu Sepian to Koyang namamu. Umu Sepian, Koyang. Hmm... Ada yang nyebut Koyang, ada yang nyebut Umu Sepian, ya. Mmm. Ade Koyang, nek hmm. wong Jawa jenenge Koyang. koyang. Nah, saja sibian ya. Yeah. Mm -mm. Jadi kamu datangnya jam suruh surup pas itu ya. Siang, hari, mm -hmm. Kamu ganggu anak-anak kecil, kecil itu. Hey. anak bayi-bayi itu kamu diganggu nah, ya? Iya. Yeah. Mm -hmm. bertanduk itu kamu ya? Heeh, yeah. mm -hmm. bertanduk itu. Hmm, matamu juga biru itu. Ya. Yeah. Kamu gak bisa bohong, walaupun kamu jin, kalau kamu bohong kamu dapat protek di situ. Meledak aja nanti kalau bohong. Doa Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa meledak. Hmm. Kamu merasakan kayu ini enggak, Kang? Baunya ini. Suka enggak sama kayu ini? Hmm? Kenapa? Gak suka kamu ini ya? Gak suka. Hmm. Iya. Tolong. Iya. Jadi anak-anak nangis, bayi-bayi nangis itu juga gara-gara kamu ya. Ada yang gara-gara kamu ya. Kamu takut-takuti. Kamu apakan biasanya? Saya nampak menampakkan diri saya. Hmm kau berubah bisa berubah bisa isolanya berubah rupa ya apa menjadi yang paling ditakuti ditakuti betul hmm. seram ya macam itu. Ya. Hmm. Hmm. Nada orang jawa menyebutnya sawan. Oh betul rinter kecer kamu ini saya tentu ini nanti kamu nggak bisa pelong ini baru pun kamu bisa pelong ini nggak bisa pelong baru kamu sawan bener ya itu tepat itu hmm, ini saya tentu saya pak samakan dengan yang dari saya kalau kamu betul sama berarti kamu gak Kamu dengan Nabi Sulaiman dulu takut itu pernah ditangkap ya anakmu bocah nenekmu yang muda dulu sama Nabi Sulaiman itu Iya hmm, nggak takut dengan Nabi Sulaiman ya karena ya, kamu lebih takut lagi ya, ya. Hmm. Nah, biasanya yang kamu ganggu itu rumah yang habis maghrib tidak tutup, anak yang gak digendong sama ibunya iya, betul iya, hmm. memang rumah yang mau matahari tenggelam hmm. biasa terbuka saya masuk di situ hmm, tepat itu kak bapak hmm. Jangan salah segala, kalau ada bayi kecil-kecil itu dibalas hmm. sendirian. Ah, eh, gak boedo, betul. betul itu. Hmm. Kamu tugasmu itu memang kok. Hmm. Tapi kalau anak itu digendong ibunya, ibunya baca baca doa-doa, baca salawat, baca dikir, itu kamu nggak berani, takut eh, ya mau? Ya, takut. Hmm kamu sering setara ini sering gak kamu setara sini setara setara sini sering gak gak sering di mana gak biasanya setara lupa saya ini dan ini kamu? sering hmm? tidak kenapa hmm? masuk saja susah kenapa susah banyak penjaga-penjaganya <laughs> satpam Hmm, Penjaga apa apa? Ya menghalangi saya untuk masuk. Ya, nggak apa-apa. Pendong, ngelebu, tak hmm. ditangkap kamu. Hmm. Bilang hmm. teman-temanmu kalau masuk di sini ya ketangkap. Gitu. Ini udah kuat-kuat semua ada. Yang izin Allah di sini gaibnya positif-positif kuat-kuat sudah. Gitu. Ya sekarang saya bakal tanya, kamu bawa nggak? Biasanya ada ibu hamil sudah kamu tendang juga enggak? tahu? Iya lah. Saya biasa nangani gitu kok. Enggak ibu hamil juga kamu tendang juga. Kamu pendaran, akhirnya ada banyak meninggal juga karena kelantaran kamu. Ya, tapi ada yang benar-benar murni itu ada juga gara-gara kamu, ya kan? Iya. <tuk> Hmm, kalau minta tes kamu bohong enggaknya makanya kalau anak-anak sekarang itu habis makhlit bagusnya itu baca Quran dalam rumah pikir itu biar enggak kamu ganggu ya Allah silakan silahkan cerita kamu enggak saya tanya kamu cerita jembat pak, kamu bohong enggak dia tapi kita cerita apa? ya cerita kamu ke operasi bagaimana aja kamu yang kamu jalankan kamu disuruh siapa nggak ada bosmu nggak itu kamu laporan sama tuanmu ya? ya itu memang tercatat kas. tandumu berapa itu ayo katakan berapa tandukmu? Hah, saya cuma empat. Hmm, benar kamu nggak bohong yang matamu itu juga bikin takut, kamu seram itu. Karena matamu juga itu. Kamu jangan udah berubah jadi apa? Jadi kucing bisa? Ya tergantung. Jadi ular bisa? Jadi yang nakutkan seram-seram itu bisa? Ya, kamu kok tahu banyak? Nah iyalah. Ya, <t> nah, Kita di bidang gaib ini gitu nggak tahu, tahu lah. Hmm. banyak juga yang tidak tahu ya banyak yang nggak tahu Ya banyak yang nggak tahu banyak nggak tahu nya lebih tahu kamu kalau tahu kan lihat saya saya lihat kamu hmm. ya kalau <laughs> kamu wujud aslinya kamu nggak berani ada, ada kode etiknya kalau kamu bisa aslinya nggak mungkin hmm, ada kode etik kamu di kamu diajar sama aturan sana itu nggak bisa kamu aslinya aku pasti berubah, hmm, ya kan? Iya, iya enggak, hmm. ya. setiap orang masuk saya berubah. Iya sama berubah. Mengenak tak pun nangis, gara-gara kamu itu kapok nyuwu-nyuwu anak-anak kecil itu. Ya. Bukan saya, bukan saya, sobo ya. teman-temanmu. Ya, ya sama seprofesi iya seprofesi. saya sampai capek gara-gara karena tengah malam jam 1 jam 2 mau istirahat anak nangis itu, itu saya sampai nah itu juga tergabung semua nah, gak semua tapi yang rata-rata kamu habis maghrib suruh gitu nah. tapi kan sampai lama nangisnya itu lama nah, ya, selama belum pergi iya hahaha <laughs> Di sebenarnya dilihat itu sebenarnya diterungkapkan, itu sudah nggak bisa. Iya, tetapi juga diterungkap. aja no, nih, ya, nih, tahu jadi di kan kadang hmm. lihat ke atas, lihat kamu. Iya, nah, kalau terungkap, sebenarnya enggak begitu takut ya. dia. Ya, sudah pasti. Hmm. Noh, dilihat dari bayinya itu, hmm. kalau menghadang ke atas, atas itu, iya, hmm. itu pasti ada saya, iya, benar, <laughs> benar itu. Nahil jatuh pernah nungta ya, nggak nah, so, ya, ya. hmm. no, hmm. so, hmm. mau sedet, so warna nggak mau, so dengan biaya warna bapaknya bapak nung tiga nung pakya, saling susah nggak pio, udai, anak bisa besar nggak bisa, kamu nggak bisa besar itu Ya tergantung. kantong, <hesitation> hmm. ya, ingin besar pisau tapi tingkat besar-besar banget, iya. <tuh> Kalau kalau anaknya ngaji apa seket itu udah ngaji kan bisa ngganggu enggak? Ya bisa. Kenapa enggak bisa? Habis ngaji. Habis ngaji. Enak-enakan <laughs> main HP tambah tahu ya. Ya ya. Kalau senang kan juga kalau main mainan HP itu ya. Nah, itu terkadang saya juga masuk di dalam. Masuk pikiran. di dalam dia pikirannya. Betul. Kenapa kamu kok jujur nih? Bisa enggak kamu <laughs> bohong? Bahaya juga pengin. Eh? Sebenarnya sudah enggak pengin. tapi pengin enggak tahu kenapa bicara terus. Iya. Enggak nah, bisa, bisa nahan kamu ya? Iya. Gak bisa nahan, nggak bisa bohong. Hmm. Karena apa itu? Enggak tahu. nggak hmm. tahu aja. Karena ada kekuatannya Allah, kekuatannya bagi daru sallallahu izinnya rijalul. Ya biftahu. Hmm jadi ya ada kekuatan di sebalik saya kan ada kekuatan yang maha besar, maha dasar kekuatan yang dialirkan Tuhanmu sebenarnya ini kan? tapi kami memang ada kebahagiaan itu jadi kalau orang Jawa mengatakan koyang aslinya namanya umusibian hmm. atau karena ini memang sawan kamu kalau dikasih daun-daun telingum itu kamu enggak suka ya? Tahu kamu setahun ada Enggak tahu. Enggak tahu, tahu ya ini. Ya mau tunjukkan. Oh, seperti ini, daun telingum. Iya, enggak suka ya, ya. Iya, sudah, ya. hmm, dah. Kamu kalau dengan garam, kamu garam berasa itu takut enggak kamu? Seperti ini. Allah kan pada merasa. Enggak takut ya? Enggak takut. Hmm. Kalau daun jeruk enggak takut ya, kamu ya? Heeh. Hmm. Enggak suka baunya. Enggak suka baunya. Seperti daun, seperti dan bidara juga enggak suka. Enggak suka, enggak suka, suka ya? Iya. masih kuat ya, kamu ya? Biasa ya kalau garam ya. Dan pada alam lantai, ya coba aja sebentar aja. Kamu ke sini, coba biar gak bisa keluar. Allah, gak percaya? Gua gak bisa Coba aja, coba saya bacakan begini. Kamu rasakan apa? Ambil lagi, menyesuaikan alatnya. Bismillah. Salam muhammad, Sallallahu wallahualam muhammad, salam wallahualam muhammad, salam wallahualam muhammad, salam wallahualam muhammad. Masyarakatnya <sessencial> gimana, masyarakatnya gimana, hmm? gak enak ya hmm? nah, abad, Ini tenang aja gak, Allah Alhamdulillah, tak bebas kanan Tak bebas kanan aja, kayaknya so, pengen tahu atau pembelajaran aja Saya merasakan begini, bagaimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kayak <tuh> enak, enak amat. Kayak enak ya. Makanya hmm. gimana? Tidak suka. Tidak suka ya. Kekuat kan dia. Ya. Hmm. Kalau ada adzan nggak kuat nggak? Kan? Hmm. Lari ya, bukan ada adzan. Berlari ya. ke bawah lagi. Iya. Pertamanya kamu lari ketuk-ketuk kamu ya? Iya. Iya. Lari ketuk-ketuk kamu ya? Iya. Hmm, nah, habis lah kembali lagi. Iya. Hmm, masukan tugasmu ayo. Iya. Ya. Pesan kamu, salai supaya ini orang-orang bergantung di acara ini. Ayo supaya ini gak akan bawa kamu di acara Apa? Hah? Hmm. Ha? Gak boleh. Ya boleh? <kosven> Kenapa gak boleh? eh? gak boleh gak boleh ya, keaturannya <gak> tapi saya tau insyaallah saya sudah tahu kan ya, pengapasan yang ngerti ya ya, ngerti kan? pasti betul kan yang saya sampekan kan hmm. ya ya saya ngerti kamu tukar nanti kamu dimarahi sama dosmu dosmu yang itu ya yang bertanduk banyak itu ya iya hmm. Tandu 4 itu ya? Iya. Lepasnya ya? Kanan. Kenapa? Simpan. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Tandunya lepas. Allah. <tuh> Mana Tandu. -mu? Gak ada. Hilang. Hilang tandamu. <tuh> ya kan? Hilang gak ada. Senang tandamu itu. Ya gak ada kamu cari mana tanduk nggak ada Ya nggak ada, kembali lagi, Allah Empat kembali lagi, Pak <tuk> <tuk> kasih tanduk, tambah lagi, tambah tujuh, Allah nah, Tujuh tandukmu ya. <tuk> Seneng <tuk> kamu Hmm. Muktekan kalau semakin perlans Semakin kok. Makin kok wah. Hmm. kan? Hmm. Tambahi lagi amuh ya, tandukmu 20. Hmm. 20 tandukmu. Besar-besar. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. Indah dipad di bercayang besmu. 20 tanduk. hebat cepat, bercepat. Hmm seneng ya, <SILENCIO> <SILENCIO> enak kan ya tinggal empat lagi Allah tinggal empat kembali seperti asalnya ya itu hanya buktikan aja ya ya saya nggak berdukikan ya nggak bantu kamu ya habis ini kamu ke mana ini Bali ya Salim, saya nggak apa-apa kan karena saya hanya mau di alam saja, nggak apa-apa kan tugasnya ya. Dan ya Allah kalau di sekitar sini di desa-desa desa ini tangganya dijauhkan dari ini, nggak bisa. Allah di sekitar desa ini dijauhkan dari sibian, pemusibian atau koyang ini. Allah di sekitar sekitarnya. Allah, Allah. mereka tak daru jauh-jauh ya, jauh dan asalnya aja lah asalnya tadi itu ya saya di saya enggak enggak ya netral kan maka hmm. balikan ke asalmu lagi atau jauh lagi hmm. kembali lagi asal semula aja ya hmm. eh, masih-masih berani di tempat saya sini sini lagi nanti hmm. ayo, berani enggak hmm? nanti nanti ya. hmm. ditangkap dong, nanti nanti oh, nanti saya panggil kamu kamu langsung datang sendiri ditangkap kamu nanti. Kalau hmm? nanti teman-temannya ini datang, Suatu waktu tangkap saja pasukan saya. Pasukannya. Kalau teman-temannya dia datang ke sini tangkap aja. Sudah? Kamu kembali? Iya. Kamu kenal saya enggak kamu? pernah kenal ya. Hmm, karena kasian nggak bahji Kalau ya. hmm. ibu-ibu itu loh, kalau kamu tendang juga itu loh. Kenapa kamu tendang ibu-ibu itu? Yang ambil-ambil, ngambil ambil itu. Hiburan. Hiburan, hiburan. Kalau anak yang ngapain uang nangis, donat Tapi kalau bayinya nggak jadi itu nggak kamu lagi beda ya. Beda. Beda, Kamu kalau udah jadi, kamu tentang itu aja ya. Iya, keguguran itu ya. ya. Hmm. tapi nggak semuanya, ya, ya. Ada sebagian ya, itu kan untuk penambah kekuatan saya. Hmm. apa darahnya? Kamu minum ya, itu Iya, itu. Hmm. Nah, kalau bayi kamu ada dapatnya apa? banyak dari dari apa kamu dapatnya Kalau bayi. Apanya? Bahwa uran hmm? itu awet mudah. Oh, itu. ya ya, udah udah udah, pasuk kemungkin ya. Udah mungkin pasuk. Kamu di sini aja atau kembali kan? Balik. Kenapa? Kamu nggak kasa di sini kasan kan? Kamu di sini. Gak enak. Eh? Gak enak. Panas ya? Ya. Hmm, gak enak ya di sini ya. Kenapa gak enak di sini? Ada apa? Kamu rasakan? Ono poip. Penuh no, suara apa aura apa, aura doa, aura apa yang kamu rasakan? Ada semua. Ada semua. Kalak kalak. Kamu nggak tahu apaan tuh ya? Pokoknya kamu ngernangot, pesisir lagi tangkap kamu nanti. Nih, ya, akan berikan ke asal macam ya? Biar saya nggak nyalaikotirat ya. Oke? Okay? Ya. Oke. Okay, saya mohon maaf. Nih. Ya. Yolipun, ini tetap saya minta maaf karena kita sama sama makhluk yang nggak saling nggak boleh saling lagi tugas memang itu juga saya begini tugasnya begitu ya sama-sama tugas ya semangat kapasitasnya masing-masing ya pokoknya itu udah nah, kembalikan kamu bisa salam gak kamu? bisa salam nggak kamu? perhafal ya? Raisa? gak mau itu tak kembalikan lagi itu utuh tempat di tanduk mulut kata-kata potong lo ya, ya. Hmm, tetap ya kata tambah juga sudah ya pelan-pelan nah, aja cekel pelan-pelan kata pelan, -pelan sebelah cekel acekel pelan-pelan oh. <coughs> kembali kasalnya kembali kasalnya <coughs> kembali kasalnya kembali tadi dialog kami dengan soyang atau yang sebenarnya itu umu sibian umu sibian ini bukan bukan istilahnya halu bukan halu saudaraku nanti bisa buka hadis yang menjelaskan tentang umu sibian yang mengganggu waktu munculnya matahari atau waktu maghrib pada anak-anak yang anak kecil itu yang nanti masuk yang pintunya tidak ditutup juga anak-anak yang soalnya orang tuanya tidak berdikir, tidak bersolawat ya dan biasanya juga tendang ibu-ibu hamil itu ditendang ya. kalau anak-anak itu ditakut-takuti itu dengan wajah yang menyeramkan sampai itu biasanya itu bisa dari mulutnya itu bisa mengeluarkan api ya api itu sampai batu pun bisa pecah biasanya kalau itu musibahnya itu dan wajahnya memang sangat menakutkan ya itu makanya tadi saya tes dia bohong enggaknya dan Alhamdulillah kan dengan izin Allah dia ada di protek di pagar itu walaupun biasa dari dia bohong tapi dengan kekuatannya Allah berikannya Rasulullah itu dengan semuanya itu pertolongan Allah ya, nggak bisa dia bohong saat ini aja ya, mungkin ya itu bukan kalau saya bisa tidak saya nggak bisa apa-apa hanya mengharap rahmatnya Allah Mau nanya Allah dan berkahnya bagi Nabi Rasulullah Muhammad SAW juga harukannya rijal lubeh, dan guru-guru kami dan saudara-saudara sekalian doanya saudara sekalian itu silakan jahit ambil kemanya nggak usah takut tapi dijadikan pelajaran tetapi di panjenengan yang lepetun pertama yang bayi-bayi itu ya kecil waktu maghrib masuk di rumah terus rumah, -rumah di pintu ya kalau yang agak besar itu di Ja, ngaji, cak ja, sholat, ya, nggak ada gangguan Dan tetap jangan apa semua semaklu itu lemah, selagi panjenengan ngandelekan kekuatannya Allah, teganya Rasulullah. Jadi seperti sebenarnya jangan dengan begini, jangan takut tidak, tapi jadikan pelajaran miliknya, jangan tambah dekat sama Allah, jangan lupa karena Allah, jangan lupa nyarap, lupakan Rasulullah, tetap berpikir dan berselawat berpikir dan berselawat, kayak gitu, jangan baca la ilaha illallah ilah Baca Bismillah, baca sholawat sebagai keyakinan panjenengan. Minta maaf apabila ada kekurangan dan ini juga nggak harus, harus diyakini. Saya kembalikan kepada saudaraku sekalian, kembali kepada panjenengan. Mau percaya monggo, tidak juga monggo. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.